Can you name this bathroom edition? Kalian tahu nggak apa namanya ini di dalam bahasa Inggris? Kalau nggak tahu, mari kita lihat videonya. Pertama, keran air. Orang Amerika sebut ini sebagai faucet, sedangkan orang Inggris sebut ini sebagai tap. Next, pancuran air. We normally say it as shower, shower. Tempat sabun. Ini especially yang cair, ya. itu sebutnya soap dispenser, soap dispenser. Well, next, Cebokan B day spray biodae spray Oke lanjut pasta gigi toothpaste toothpaste Nah, kalau handuk bahasa Inggrisnya apa? Kalau kalian tahu, komen di bawah ya. Thank you for watching. Follow me for follow me for. Bye.